ini mabar opo Kak? mabar opo Dit. Nah. Nah. menu buka bersama ayam bakso. apa Dit? Pak Wah. Ini ayam bakso. Ini ayam bakso S2. S2. Ini ini yang hijau ini apa ini? Selamat berbuka puasa kacat dua. Selamat oh, ayo tatap kamera. Ah, asyik. <laughs>